Hai hai hai Taukah kalian sob, jika harimau termasuk hewan yang paling ditakuti di dunia Dengan gigi yang besar serta cakar yang tajam Membuat setiap orang tak berani mendekat atau sampai bertemu dengan hewan tersebut Lalu bagaimana jadinya jika tiba-tiba hewan itu muncul di hadapan kalian Bahkan sampai mendobrak jendela rumah kalian Pastinya kalian akan langsung kabur bukan? Namanya hewan buas, apalagi karnivora pasti akan berburu mangsa untuk bertahan hidup. Namun ternyata tidak hanya hewan saja yang berburu, melainkan juga manusia. Memang berburu hewan di hutan akhir-akhir -air ini meningkat, dan yang diburu bukan hanya hewan-hewan langka saja. Akibat dari hal tersebut, beberapa hewan seperti harimau menjadi kekurangan mangsa dan berakhir masuk ke permukiman warga. Masuknya harimau ke permukiman warga memang sudah sering terjadi belakangan ini. Penyebabnya bisa dikarenakan hilangnya tempat tinggal atau perguruan liar yang menyebabkan harimau tidak lagi memiliki stok makanan di hutan. Sehingga pada akhirnya turun ke permukiman untuk mencari mangsa baru. Sama seperti yang dialami oleh dua orang asal Rusia ini yang hendak pergi memancing, ternyata disambut oleh seekor harimau besar yang sedang mendobrak jendela rumah mereka. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk to klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau kelaparan dikabarkan menganiaya nelayan di Rusia. Setelah mendobrak jendela sebuah rumah dan menganiaya seorang pria berusia 19 tahun sebelum seseorang menembak binatang buas itu dalam serangan yang mengejutkan. Awalnya, korban yang bernama Sergei Kyalunzuga sedang dalam perjalanan memancing dengan sepupunya dan temannya yang lain di Rusia Timur. Saat hendak keluar rumah, mereka mendengar suara dari luar. Mendengar ada suara ia langsung pergi melihat ke jendela dan kemudian seekor harimau jantan tiba-tiba melompat ke arahnya dan memecahkan kaca dengan kepalanya. Diduga karena kekurangan stok makanan di hutan menyebabkan semakin banyaknya harimau yang kelaparan. Hingga akhirnya mereka pergi ke rumah warga untuk mencari mangsa. Kucing besar itu menganiaya Sergei, lalu meninggalkannya dengan luka parah di kepala, leher dan lengan sebelum sepupunya Alexander membunuh hewan itu dengan senapannya. Sergei yang dilaporkan kehilangan banyak darah dalam serangan mematikan itu, diterbangkan dengan helikopter ke sebuah rumah sakit di Kabarovs, di mana dia tetap dalam perawatan intensif setelah operasi. Tidak ada kasus serupa yang pernah dilaporkan sebelumnya, seperti sebuah foto yang menunjukkan harimau mati tergeletak di lantai. Disimpulkan, harimau itu melihat gerakan tirai lalu dengan spontan menyerang jendela dan dalam sepersekian detik dia sudah berada di dalam rumah. Para ahli pun memeriksa harimau yang mati itu untuk mencari petunjuk tentang perilaku yang tidak biasa tersebut. Nampak harimau itu terlihat kurus kering,